Uh, Selamat pagi, uh, kalau kalian tidak punya tripod, uh, saya tunjukkan cara-cara uh, untuk memiliki tripod dan bisa selfie sendiri. banyak cuma ini, trackball ada, bisa, di, uh, bisa digunakan sebagai media tripod, karet, dan HP. Berapa gini? Oke Oke ini ini Begini Dikatkan HP seperti ini Nah, sebentar, Nah, Seperti ini nah. Oke, okay. coba kita udah coba ke Puncak Agung ke kemana? Nah, seperti ini susunannya ya. Tariknya di sini. Nah, ayo ke sini. Uh, kita otomatis, eh, uh, kamera pasang oke, okay, seperti yang diinginkan. Nah, disini uh, oke, okay, disitu enggak terlihat kan view uh, uh, puncak Argo dan itu depan itu batu. Saya akan share sedikit gitu. terus kedua, eh, aku yang Kira-kira saya setel 10 detik Oke okay. 10 detik Oke okay. sebentar, Seperti uh, ini Oke okay, detik, oke okay. 10 detik, siap selfie. tripod Tripot itu jadi dadaan yang penting happy <laughs> Dan perempat ada di Puncak Atopo oh. oh. oh.